Tujuh syukur, marilah sama-sama kita panjatkan Hari Rasulullah Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali hampir 2 tahun ya di Sekolah SD Sekunyari Fatih Bali Mawakur. The first